Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, difatif kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Gejerada, Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya sahabat dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Keingat pertama para sahabat ya ada info spesial tentunya untuk kita semua Khoravin jangan sampai lupa untuk setiap hari menyaksikan acara sinetron JWB babak kedua para sahabat ya tentunya idola kita kembali syuting dan kembali hadir memberikan kejutan dalam acara tersebut kita wajib nonton dukung terus karya-karya dari idola kesayangan kita tentunya setiap hari tayang di Antv untuk berikutnya para sahabat kita lihat di sini ada unggahan spesial tentunya dari Rizky Bilar. Dia pribadinya mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa gantengnya, para sahabat ya. Ditambah apalagi bersama motor kesayangan hadiah dari orang kesayangan juga orang spesial yakni Dedek Lesti Kejora. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh abang Bilar, para sahabat ya disitu situ tertuliskan. Alhamdulillah ya Allah, dapat kadu spesial dari orang yang spesial Sesuatu yang gua pengen banget ini hehe seneng banget bakasih ya sayang Adlestick kejora Si anak baik sudah kasih kejutan berkali-kali di ulang tahun kali ini Semoga kamu selalu dimudahkan dalam segala hal dan dimurahkan rezekinya Dia gak mau difoto berdua dengan pemberian darinya Katanya izin atau malu kalau hadiah dari dia di upload Tapi karena gua gak bisa nutupin ungkapan rasa bahagia gua ya akhirnya gua upload juga walaupun foto sendiri itulah kalimat caption panjang yang dituliskan tetap the best, tetap membuat semakin bangga tentunya kita para fans mudah-mudahan Rizky Bilar dan Leslie Kejoros selalu menjadi panutan dan selalu memberikan inspirasi untuk banyak orang dalam postingan tersebut juga ada sebuah caption lanjutan dari Rizky Billar. ini tentunya soal pemberian hari ulang tahun, kado yang tentunya diberikan untuk dede Lesti. Rizky Bilar mengatakan jadi bingung entar kasih ultah dede apa, itu persahabat ya, masih bingung nih, abang Billar mau kasih kado spesial apa nih untuk sang calon istri nanti di ulang tahunnya. Tentu banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Pasya Ungu mengatakan bersahabat ya dalam kolom komentar ini baru sadis di Indo RB Wow luar biasa bersahabat ya ada juga komentar lain dari Bang Putra Siregar yang mengatakan dalam kolom komentarnya Dedek Lesti Kejora terbaik Wow luar biasa bersahabat ya banyak sekali yang sayang sama Dedek dan Rizky bilang Salah satunya dari Bang Putra yang selalu mendukung, mensupport buat idola kesayangan kita Akun Indosiar pun tak luput berkomentar yang mengatakan bisa nih nongkrong di bukit abis pandemi Wow, <tuh> luar biasa sahabatnya Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan bisa melihat kesayangan kita selalu bersama Jalan-jalan bareng naik motor pastinya seru abis Pastinya bakal ada kejutan yang selalu diberikan kepada kita semua Farah fans Berikutnya kita lihat juga sebuah unggahan spesial Sabat, ya. Ini adalah season foto Rizky Bila ketika naik sepeda motor Pemberian dari sang calon istri Sabat, ya. Terlihat keren Dan sangat elegan ya. Kita lihat juga keunggian berikutnya Ada ungan terbaru dari Dede Alexi Kejuara Degum pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto yang sangat cantik Sabat, ya. Senyumnya terlihat bahagia Membuat kita semakin bangga Dan semakin senang bersahabat Yang melihat tentunya Dede OST kecerah Luar biasa Aura-aura dari calon pengantin Selalu bersinar setiap hari wajah Di raut wajah Dede OST kecerah Dan tentunya ke lempah tersebut Banyak sekali di komentar dan respon yang sangat positif dari fans, yaitu dari akun virus. Leslar mengatakan, Masya Allah, si anak baik sehat-sehatnya. Wah, luar biasa bersama ya. Dukungan dan tentunya respon hingga support yang selalu diberikan kepada DDOSI dan SDV lah. Tentunya kita selalu kompak dan selalu solid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan. Amin. Irobal alamin. Berikutnya kita lanjut ke persahabat, ada sebuah unggahan spesial dari IGS-nya Dede Alasi Kejora Tentunya semakin hari semakin cantik persahabat ya Dede sedang promo nih, luar biasa mudah-mudahan apapun yang dilakukan Usaha Dede pun dilancarkan dan kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya persahabat, ada komentar di akun Instagram pribadinya Dede Alasti diungkan Dede Alasti ini ada komentar dari satu 310 mengatakan unc bantalnya aja sultan ya stay healthy dede luar biasa persahabat ya ada juga komentar lain dari akun Sandi Pernamasari mengatakan bangun bobo aja cantik tuh pastinya inilah kita semakin hari semakin cantik apalagi tentunya mau mendekati pernikahan Pas terlihat sangat luar biasa cantiknya persahabatnya, doakan selalu mudah-mudahan Dede Lesti dan Rizky Bilar diberikan kesehatan. Gue berikutnya, ada momen spesial dari Lesnar Update bersahabat yang mengunggah sebuah postingan. Kemudian, ketika Rizky Bilar nyobain motor di lokasi syuting, dan kita lihat persahabatnya, keunggahan lamanya ayah kejora yang tentunya sama. Postingannya bersama Rizky Billar kita lihat persahabatnya sama-sama naik motor, kayak menjanjian banget nih, DLST akan diajak nih, tentunya touring bersama Rizky Bilal dan Ayah kejuara pasti bakal seru, dan pasti bakal ada kejutan, luar biasa doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan yang sangat bahagia langsung dari DLST dan Rizky Bilal. Berikutnya bersahabat yang ada unggahan spesial juga dari Bang Ariel Mengunggah sebuah postingan foto bersama Bang Adlin dan motor kesayangan Rizky Bilar Ada kalimat caption yang sungguh luar biasa Dari Bang Ariel mengatakan Bismillah kereta aja kami jaga apalagi orang yang semangat Wow bodyguard dari Leslar Sungguh luar biasa bersahabat ya Kebanggaan kita semua Mudah-mudahan selalu bisa menjaga diri LSD Dan Rizky Miller dimanapun berada Doakan yang terbaik Kita dukung, kita support terus Dan doakan terus buat idola Kesayangan kita Dan mudah-mudahan kita mendapatkan Kejutan selanjutnya bersahabat tetap dengan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan gambar selanjutnya